Dan kumpulan yang kedua Yang ni masyukur Semua tuan, tuan pernah dengar Tapi saya ulang malam ni Untuk semua orang Islam Malam ni dengar Yang dalam masjid ni khususnya Dan di luar ha. Iaitulah Nabi sebut Nisa'un kasiatun ariyat Wanita-wanita di kalangan umat Nabi Muhammad Kasiat Pakai baju Ariyat telanjang bulat Perempuan hey? lain ke Nabi sebut ni, tak tak, perempuan yang sama Kasiatun ariyat ni Perempuan yang sama Sifat pertama dia pakai baju Sifat kedua dia telanjang hey? Apa ni? Subhanallah Tuan-tuan tahu apa dia? Maksudnya hak macam yang kita tengok hari ini Yang pertama Pakai jubah Tapi jubah tu Dia transparent Kulit pun boleh nampak Ada arah? Ada Tengok malam-malam manugerah Ramai pakai duit pakai Macam mana pakai Tapi telanjang Perempuan yang sama Nabi kata aku tak pernah tengok Hasbunallah wa ni'mal wakil Dia pakai baju Punyalah ketat Semua lurah Semua bentuk Nampak di tubuh dia Ini dia Nabi sebut Kasihan Aryat Pakai baju Tapi telanjang Pakaian tu terlampau nipis Pakaian tu terlampau ketat Pakaian itu terlampau jarang Ataupun yang keempat Dia tutup sebahagian Dia buka sebahagian Baju tu nampak macam baju kurung dah. Dia turun pi sampai ke lutut. Sikit tutup lutut. Bawah kosong. Pula dah. Baju tak ketat, baju tak nipis, baju tak transparent. Dia tutup sikit saja. Atas ni ditutup sampai bawah lutut sikit, tapi kosong. Kasiyatun <manyal> ariyat. <amber> Pakai baju telanjang. Nabi kata la ya dukhulnal jannah tak masuk syurga. Dengar semua orang yang ada isteri yang tidak bertudung pada malam ni. Daripada paling tinggi pegang jawatan sampai yang paling rendah. Dia yang tak tuntut aurat ni bukan nanti kaya, hak miskin pun ada tak tuntut aurat. Tak ketudung Nabi tidak sekadar menyebutkan la ya dukhulnal jannah wanita-wanita ni tak masuk syurga wala yajid Bau syurga pun tidak tidak dibau tidak dicium. Sedangkan wangian syurga ba puluh tahun sebelum sampai depan pintu syurga sudah ketiupan bau wangi syurga. tentuah kita sini nak pi ke pintu tu dalam 30 meter 30 meter tuan berjalan pi tak sampai seminit atas titi titi sirat ni mahsyar ni titi sirat tang ni syurga ni nak bagi mudah faham ni mahsyar naik titi sirat belah ni syurga bawah neraka jahanam semua orang yang lintah titi sirat Puluhan tahun Sebahagian ulama' tafsir kata Ratus tahun sebelum sampai depan pintu syurga Sudah bau wangi-wangian syurga Bau dah Eh wanginya Nuh. Pintu syurga Bau wangi syurga Maksudnya 2 3 harikah, bukan 2 3 hari. 10 tahun sebelum sampai dah bau. Wanginya syurga. Wanginya syurga. Nabi kata, pemuan-puan yang berpakaian tapi telanjang, bukan tak bukan saja tak masuk syurga, bau wangi syurga pun diharamkan oleh Allah Azza wajar. Nah maksudnya apa? Maksudnya nak bagi tahu Awalnya depa ni jatuh ke dalam gaung neraka jahanam wal -iazubillah. Awalnya kumpulan-kumpulan wanita ini yang berpakaian tapi ketat, yang berpakaian tapi jarang, yang berpakaian tapi tak tutup habis, awalnya mereka tergelincir masuk ke dalam neraka jahanam bau pun tak ada. Sedangkan Nabi sebut Tak habis lagi hadis ni Nabi kata sedangkan wangi syurga itu Dapat dicium Puluhan tahun sebelum sampai hmm. no? Hasbunallah wa ni'mal wakil